Pagi yang cerah di pondok pesantren Darussalam, sebuah upacara wisuda siswi akhir digelar dengan meriahnya. Siswa-siswi yang telah menyelesaikan program pendidikan 6 tahun dan pengabdian selama satu tahun dengan sukses hadir dalam acara ini bersama dengan keluarga dan para guru. Upacara dimulai dengan pembukaan oleh kepala Pondok Pesantren Darussalam yang memberikan sambutan hangat kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Akhlakul karimah bicaranya sopan, tingkah lakunya sopan, kelakuannya baik. Itu bagi sudah merupakan suatu kesuksesan. Selanjutnya penyerahan wakaf tunai dari para Sudawati Angkatan 24 senilai 220 juta rupiah. Penyerahan wakaf dari alumni Angkatan 24 tahun 2022 secara simbolis kepada Bapak Bapak pimpinan Bismillahirrahmanirrahim. Kami siswi Airlf. Kami siswi Airlfarbiah Kemuani Natal Islamiyah. Pondok Pesantren Darussalam Tindak Saji Kesamaan Baru Dewa Barat Indonesia tahun 2022 sebagai yang pertama. sampai pada acara inti yaitu pemberian penghargaan kepada para santri berprestasi dan santri tahfiz Al-Qur'an 30 juz. Penghargaan wisudawati berprestasi Acara berakhir dengan kata-kata motivasi dari Kepala Pondok Pesantren Darussalam, mengajak para siswa-siswi untuk terus mengejar ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah. Semua orang yang hadir merasa senang dan bersyukur atas keberhasilan para siswi akhir dan berdoa untuk kesuksesan mereka. Doa dipimpin oleh Buktur, Yusuf Atam, dengan segala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma wa wa wa man wa wa Acara paling akhir adalah foto-foto. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe ya, supaya Davina TV tetap semangat bikin video yang bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain ya.